USD/CAD berpotensi bullish. Secara umum, pada grafik 1 jaman bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan Perhatikan,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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24481, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24217. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212